Ya, yang terbuat dari bahan-bahan eh, yang tidak eh, berguna, ya, contohnya ini dari kardus, ya. Ini dari kardus atau kertas seperti ini. Nah, untuk tahap pertamanya, kita dulu, apa namanya, buka ini secara robek Setelah itu, yang kalau ada plastik seperti ini, kita copot karena ini nanti akan mengganggu kita lepas kemudian kita hancurkan kemudian kita rendam dalam air nah inilah bentuknya nah ini eh masih belum halus ya Nah caranya kita haluskan kita potong-potong boleh Atau juga karena apa namanya Mungkin biar lebih cepat Kalau misalnya udah lembut Nah kita kan bisa begini-begini saja Yang penting hancur Tidak mesti halus nggak jadi masalah juga Ya seperti ini Tapi kalau rekan-rekan Bikin e, Misalnya batunya Lebih kecil-kecil seperti ini mungkin Nah ini berarti harus lebih halus lagi ya tapi kalau e, batunya kita telah ini sudah hancur maka kita siapkan semen putih ini ya semen putih kemudian semen tersebut kita masukin ke dalam sini cukupnya ya teman-teman seperti ini oke seperti ini teman-teman ya kita bikin seperti ini biar agak encer kita manfaatkan alat yang sesederhana mungkin nah bila mana nanti batunya tersebut pingin uh, berwarna maka kita siapkan juga pewarna untuk kita campur nanti di sini nah untuk pertama kita memanfaatkan dulu memakai dengan Batu putih ya, kita masukin aja ke dalam. Kalau bisa pakai sarung tangan ya. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Nah, bila mana ini bikin masih kurang semen. Nah, semen putihnya ditambah lagi kalau semennya banyak itu tidak jadi masalah agar lebih mengimbangi maka tambah lagi airnya baru aduk lagi nah ini cara ngaduknya kalau bisa kalau yang belum terbiasa usahakan pakai sarung tangan tapi kalau kita yang terbiasa ini tidak jadi masalah nah setelah ini sudah diaduk semua maka kita nunggu beberapa saat ya, biar seolah-olah nanti agak keras sehingga untuk membentuknya itu menjadi lebih gampang dan tidak mudah e, rusak nah kita tunggu sebentar ya sekitar barang e, 5-10 menit nah ini setelah kita tunggu kurang lebih 10 menit maka kita bentuk langsung ya teman-teman ini kalau bisa ngebentuknya itu jangan terlalu kita tekan airnya seperti ini jangan tapi biar eh, ada airnya sedikit yang bisa mer meresap ke dalam nah baru setelah itu kita taruh kita taruh di bawah ya seperti ini teman-teman ya, mau bikin lagi. Nah, ini setelah sudah seperti ini. Saya ini aja seperti ini ya, teman-teman. Kita tunggu sampai kering nah, ini dia Halo. Nah ini kawan-kawan ini kan warna putih Nah kita coba warna biru Ini warna biru ya Nah, untuk cara pemasangannya, kita tuangin aja, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian, kita tambahkan lagi semennya sedikit. kasih air sedikit biar semuanya tercampur ya baru kita aduk lagi nah kalau seperti ini ini masih semennya masih kurang teman-teman hanya kita kasih lagi semen sedikit sedikit demi sedikit ya jangan terlalu banyak juga oke okay. Ini kurang masih kurang kurang terang warnanya kita tambah lagi ya seperti ini. Tapi kita jangan habisin ya, kita sisain dikit nanti berguna untuk uh, misalnya kalau terjadi atau masih ada yang kurang warna lagi nanti kita aduk sampai rata teman-teman ya. Nah, setelah sudah tercampur semua Maka ini sudah tercampur semua Kita tunggu lagi barang 5 menit Oke. Nah ini tadi berubahnya jadi warna hijau teman-teman ya, Nah seperti yang saya katakan tadi tidak usah terlalu menekan airnya Tapi biarkan aja Seperti ini Ya Nah biarkan aja Seperti ini teman-teman ya Oke Nah untuk membentuknya ya Tergantung teman-teman saja bagaimana kesukaannya seleranya modelnya pokoknya ya tergantung kawan-kawan semua ini juga nah teman-teman ini kan warna hijau sudah satu dua tiga empat, nah sekarang kita masukin ini warna kuning ya kita campur saja nanti hasilnya bagaimana ya terserah yang penting eh, dia warnanya ada ya ini ya nah, itu baru kita aduk campur ini masih kurang ya teman-teman kita tambah lagi nggak apa-apa tapi jangan lupa untuk selalu kita sisakan sedikit demi sedikit nah, digunanya nanti bila mana uh, di tempat ini nanti ada yang masih belum uh, apa namanya belum kena warna nah itulah gunanya sisa tersebut Ya kita campur sampai rata ya oke okay, ini sudah tercampur langsung kita bentuk kawan-kawan tidak perlu menunggu lagi karena kita belum menambah air ya langsung saja oke okay, langsung saja Nah seperti ini teman-teman Nah ini adalah plastik ini Makanya tadi saya bilang dari awal Kalau misalnya ada plastik Ya harus dibuang Ini kan mengganggu Nah kalau sisa-sisa begini Kita bisa kombinasi teman-teman Seperti ini Ya, jadi sehingga eh, warna itu yang putih tadi itu tidak putih semua tetapi ada kombinasi-kombinasi sedikit jadi sekaligus kita memanfaatkan sisa-sisa ya jadi semuanya kita harus manfaatkan ini kawan teman, teman hasilnya sudah semua sekarang kerjanya kita kita tunggu sampai kering sehingga nanti kalau udah kering dia akan keras nah kita pasang untuk aquascape kita ataupun untuk bahan bonsai nah nanti hasilnya setelah kering kita tunggu dulu sampai benar-benar bagus kan setelah kita buat uh, kemarin itu dan ini setelah udah kita jemur selama kurang lebih tiga hari nah akhirnya modelnya seperti ini ya ini yang kemarin yang warna hijau ya kemudian ini yang warna putih kemudian ini yang warna kuning menyerarkan nah, mungkin bisa lihat ya ya ini nah, ini modelnya nih kok, kawan-kawan, udah keras demikian juga yang putih, ya udah keras seperti batu, ya sangat nah, bagus sekali. Oke sekarang ini kita akan coba uh, Masukin dalam air ya, bagaimana uh, barang ini? Apakah mengambang, melayang, atau tenggelam? Nah, mari kita saksikan bersama. Nah, ini rekan-rekan, berarti... Uh, kita coba lagi yang satu nah jadi batu ini tenggelam ya tenggelam nah coba kita rakit ya bagaimana nanti modelnya dalam air ya kita uh, buat secara acak aja dulu sementara ya buat secara acak nanti sambil kita lihat dalam air modelnya itu seperti apa berikutnya ya kita saksikan bersama nah ini karena kawan kalau dia posisinya sudah di dalam air coba kawan-kawan ya ya mungkin karena ini e, apa namanya kurang jelas ya karena ini plastik bukan kaca namun barangkali kalau misalnya ini kaca lebih jelas lagi yang jelas ada bayangan dari kawan-kawan ya bisa ngelihat jadi warna yang telah kita kasih ke kemarin jadi setelah dia masuk dalam air lebih terbentuk lagi ya lebih terbentuk lagi demikian juga e, batu batunya ini ya seolah semacam batu e, asli begitu ya nah ini kawan kawan bisa mungkin bisa meniru kita membuatnya di rumah sekaligus kita memanfaatkan e, barang barang bekas mendaur ulang kemudian untuk mengurangi biaya apabila rekan mau membuat e, aquascape dengan batu karena mungkin kalau kita beli di toko-toko mana saja itu satu kilo batu itu adalah tujuh 7000 Nah satu kilo itu nah, Palingan dua biji ini sudah satu kilo kan. Jadi kalau sekiranya kita punya akuarium yang besar Pasti tempat itu tidak uh, Pasti batunya akan membutuhkan banyak dan biaya semakin besar Nah ini juga uh, dia itu tidak terlalu berat ya jadi walaupun kita tumpuk berlapis-lapis contohnya dalam aquascape kita nah itu tidak masalah kenapa tidak masalah karena tidak akan membuat uh, akuarium kita pecah oleh karena bebatuan di dalam semakin banyak dibanding kita menggunakan batu alam atau batu yang lainnya ini sangat bermanfaat sekali semoga uh, rekan bisa menirunya yang bisa mencobanya di rumah dan intinya kami berbagi uh, ilmu ini semoga bermanfaat bagi semua rekan-rekan kami dari waterfall 634 mengucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah menonton uh, dukung terus channel ini dan salam sukses